Setelah cukup lama menyendiri pasca berpisah dari Deddy Corbuzier di tahun 2013, akhirnya Kalina Oktarani menemukan tambatan hati baru adalah Berto Umardi pria yang berhasil mencairkan kebekuan hati Kalina. Berto merupakan adik dari artis senior Monica Umardi yang merupakan sahabat lama Kalina jadi sejatinya Berto bukan sosok asing bagi Kalina lalu seperti apa sosok Berto di mata Kalina? Awal ketemunya di rumahnya di rumah orang tuanya, karena kebetulan kakaknya dia kan sahabat saya, gitu ah, ah, saya sahabatan sama kakaknya dan saya udah sahabatan bertahun-tahun sama kakaknya, terus <tuh> ya udah kenal sama dia, udah lama juga kenalnya, tapi kita baru deket, ya baru-baru ini So far, dari pertama saya kenal sama dia sampai sedetik ini, dia orang yang baik, dia luar biasa sabar, dia orang yang sangat bisa mengerti siapa saya dan bisa menerima saya, apa adanya saya menerima anak saya itu yang paling penting dan hmm. um, dia yang laki-laki yang sekarang yang saya kenal yang bisa berani untuk uh, apa ya yuk ngomongin masa depan saya Alhamdulillah, alhamdulillah sih cocok banget ya. Kita sama-sama cocok, kita sama-sama bisa mengerti sifat sama satu sama lain gitu. Dan juga dia bisa mengerti, mengerti banget saya kadang-kadang saya mudi kayak gitu. Jadi ya, ya alhamdulillah banget sih. Dan tak perlu waktu lama lagi bagi Kalina untuk mempertemukan Berto dengan anak semata wayangnya Askano Nicola Corbusier walau belum dikenalkan secara serius. Sepertinya Kalina tak ingin terburu-buru mengumbar target untuk menikah lagi, walau lampu hijau dari kedua belah pihak sudah dinyalakan. Waktu itu sempat jadi ngantri saya ke rumah anak saya, anak saya lagi mau berenang, jadi pas ketemuan, jadi cuma ketemu kayak gitu, jadi belum sempat ngobrol, belum sempat, uh, ya belum sempat ngobrol banyak lah sama Aska, cuma ya suatu saat nanti ya insya Allah pasti ya pastilah dikenalin, so, kayak pasti dikenal dari semua sih dari saya dari Berthoey ya sendiri terus dari Mbak Monique ya juga dari keluarga juga maksudnya gini um, kalau misalkan memang kita punya niat yang baik ya